Pagi, mengucap syukur atas nafas kehidupan yang baru dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga. Selamat pagi, Bapa. Aku bersyukur kepadamu.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 dan putara, dan roh kudus. Amin.